ngobrol lagi ke Mas Yani sekitar halo, mas. halo. oke Mas purani tadi HP ini jeklek kepanasan wah ada ada ada malah area area yo betul kafe lo na <laughs> yo eh kamar sampai nkuali oh iya, iya iya sorry sorry mau kafe lo hancur <laughs> iki uh, mau ke Mas Sambung maning angkot kocok kocok baru menjeru maning halo Pak Gus Sigro dari Bojonegoro ini ya yeah disambung lagi mas soal komunitas uh, memandang komunitas film Jawa Timur saat ini setelah itu mungkin ada yang mau bertanya monggo di kolom komentar setelah itu uh, kita akhiri karena sudah terlalu panjang pen uh, apa ya bengkak ngalorni itu bahasannya gini karena uh, fokus kita malam ini adalah membahas suaramu kok hilang suaramu hilang komunitas film di Jawa Timur mau kau masih bisa nih? disambung mana ngobrol mau? oh iya tamas suaraku hilang nang saramu hilang bro tunggu tuh tu. tunggu tuh tamas? ada? Wes melebu, eh ini okay. agak yang baru, si, si tas join lagi bro oh jangan ditutup oh disi iya oh iya, <laughs> ini nanggepi, iya okay. apa gini gini. jadi ini loh bro mm -hmm. jadi teman-teman uh, yang baru join ini, kami, kami mm. tadi membahas soal bagaimana perkembangan komunitas film dan film komunitas yang ada di Jawa Timur itu Jawa apa sih selama ini dan oh, yeah. uh, perlu enggak sih mengukur tingkat eh, eh, apa potensi tiap-tiap masing daerah, wilayah itu perlu nggak? nah, ini tadi saya bilang bahwa itu perlu, karena eh, Jawa Timur itu banyak potensi karena banyaknya jumlah wilayah dan kota, besarnya jumlah wilayah dan banyaknya wil kota itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk eh, berkegiatan di kegiatan film Terus bagaimana karakter atau ciri khasnya dari, dari komunitas film di Jawa Timur itu masing-masing kota bisa memiliki punya, punya karakter sendiri. Tinggal teman-teman di sana bisa nggak mereka mengelola itu. Halo Mas Rendra. Nah, ini ada Mas Rendra salah satu dulu salah satu anggota dari dari Lensa mata, Generasi kedua ini Nah, di Jawa Timur sendiri Ini banyak komunitas sebenarnya Kalau dari data saya ada Dari 30-an kota kabupaten Ada 23 yang menurutku Yang bisa, bisa terdeteksi ya Baik itu untuk yang non-kampus Dan kampus Nah, saya punya program Uh, tahun tahun ini rencananya jadi mengakomodir semua kelompok yang berdasarkan dari SMK film atau SMA yang punya kegiatan film oke okay. mau mendata okay, itu siap tahun ini jadi uh, karena apa ya ini aku juga sempat pernah ngobrol dengan mas Tommy Taslim dia adalah penyelenggaranya festival film pelajar Jogja Ternyata banyak sekali loh sebenarnya sekolah-sekolah itu ingin mengirimkan tapi mereka secara konten, secara penggarapan itu opolet ngarani kurang kurang referensinya terus Referensi, yo ano si si sebentar sebentar siap. Oke, sambil menunggu teman-teman, masih ada perlu sebentar Yang di rumah juga bisa sambil sedut, sambil ngopi juga Karena di Jawa Timur sendiri belum banyak yang me mendata untuk di kalangan komunitas pelajar ya Itu... E dari dari dari Jawa Timur ya untuk yang di Jawa Timur belum ada komunitas yang di ini. Kalau di Bojonegoro ini sudah nih kelompok yang di apa yang di situ banyak pelajarnya sudah ada kalau di Bojonegoro. Jadi eh, digalang oleh teman-teman dari SMK, SMK 1 Bojonegoro. Halo Bung Hamzah Ismail. Ini juga salah satu programmer Malang Film Festival dulu, sekarang kerja di apa? Anak, um, Anak Bandung ini mas ya <laughs> Anak Bandung? Anak Karawang Anak Karawang, oh iya mas Hamzah ya. Halo mas Hamzah, Hamza, salam ya. gak pernah ketemu lagi Terus ini ada man, mas Hans Mas Hans ini salah satu dosen di kampus di Bojonegoro dia juga penggerak Bist. komunitas di sana. Oke okay. Ya itu rencana saya mau mendata komunitas yang berlatar belakang dari pelajar ya. Ya. Grup WhatsApp, grup WhatsApp, Poigi, grup WhatsApp. Ini soakeh malian. Grup WhatsApp. Ya mungkin disuruh mengkoordinir bikin grup WhatsApp untuk teman-teman komunitas di Jawa Timur, grup dan bisa temu komunitas film Jawa Timur ya Mas. Monggo itu di, so, dimulai Mas. <laughs> hancur iya <tuh> mas nah mungkin bisa bantu programnya Mas Yani juga dari teman-teman uh, komunitas di di kota-kota di Kabupaten di Jawa Timur kan bisa bantu untuk data komunitas film baik di kampus maupun di luar kampus khususnya di pelajar <tuh> karena yang terjadi saat ini kan mungkin kita masih melihat komunitas-komunitas yang di kampus komunitas di luar kampus kampus itu aja tapi, tapi kalau uh, ngomongin oke okay, masukannya oke okay. Oh ini nih bro yang, ada yang ada pertanyaan menarik ini sekolah dari adar-adar maturannya mereka masing-masing kita, kita kan belum melihat. jadi uh, disitu kita, bisa memulai uh, obrolan itu uh. hmm. ya, menarik sih uh, apa mas pentingnya data apa? komunitas film pelajar ya kan mas, pentingnya data komunitas film pelajar bagiku penting enggak mas bagiku penting kenapa karena ketika saya mendapatkan data tentang komunitas film pelajar saya di bisa mendeteksi anak ini nantinya kemana. Terus misalkan dia ke Bandung, misalkan dia ke Semarang, misalkan dia ke Solo, tumbuh kembangnya dia ini nanti ke, kemana, ke siapa, dan melakukan apa. Karena mau nggak mau pelajar ini adalah embrio jalan calon calon filmmaker juga. regenerasi Re -re -re -re -re -dari, dari generasi iya penting banget mm. dan saya saya sempat e, kalau ini saya sampai sampai minta ke namanya ada pak ada namanya Pak Ari Pak Ari itu dari SMK Negeri 3 Batu saya minta Mas ada nggak sampean nomor kontaknya guru-guru yang kegiatan film di SMK di Jawa Timur Oh ada mas, aku nggak perlu masuk ke, aku nggak perlu masuk ke yang namanya grup itu, tapi saya sudah menemukan satu orang, saiki SMK Nang Jawa Timur, lek diitung pirang Ewu baik itu negeri atau swasta, lah ya, kan, nah maka dari itu penting banget, aku bisa mendeteksi, oh ini kok apa jenenge uangnya nangkine area iki nangkine garap iki kan ya itu loh namanya banyak mas namanya iya nah sebenarnya apa ketika ketika ketika kita bergerak di kegiatan film seperti ini yang berbasis komunitas kegiatan film berbasis komunitas tidak semua orang tidak semua individu, tidak semua kelompok. Itu konsentrasi di pengelolaan jejaring komunitas film. Nah, itu akhirnya aku menemukan profesi baru itu. Alhamdulillah bahwa itu adalah menjadi profesiku sebagai pengelola jejaring komunitas film Indonesia. Nah, gitu. Loh. Ngerti maksudnya ya? Akhirnya jadi, jadi profesi ya. yang akhirnya bisa menghidupiku. Dari dari dari dari situ akhirnya dari berjejaring ini tadi uh, saya mendapatkan kerja kerja yang menurutku Yos, uh, ya sesuai ya sesuailah maksudnya sesuai dengan dengan untuk untuk menghidupi kehidupan sehari hari ya begitu itu itu yang yang terjadi uh, terus mana Oh buat grup Facebook mungkin Mas. Yo ya, isai membuat grup Facebook isai sebenarnya. Kadang aku ya bingung saking banyaknya grup seperti ya, itu. Nah harus ternyata dengan dengan banyaknya grup alhamdulillah yo ya, ya. merawat sebenarnya merawat komunikasi itu sing sing sing yang susah ya mungkin tekok-tekok Gresik Nesya dari, dari Gresik Movie kira-kira mm -hmm. sudah mendata berapa komunitas yang ada di Gresik entah itu youtuber, videografer Eh, uh, kalau untuk teman-teman di Gresik sendiri memang terus uh, pelajar secara, uh, uh, kalau untuk data uh, secara detail untuk uh, komunitas, khususnya pelajar itu masih berapa? Uh, untuk secara personal filmmaker secara personal, memang masih belum uh, itu memang harapan teman-teman juga karena itu menjadi apa ya maksudnya uh, kita <tik> bisa tahu juga bagaimana sih kondisinya teman-teman dan untuk programnya mas Yani juga kalau itu memang uh, diwujudkan Kedepannya teman-teman Gersiq juga bakal Membantu itu uh, Dan harapannya yeah. buat uh. Di kota-kota lain juga seperti itu Terbesit soal Ayolah kita bikin sebuah pertemuan Baik itu secara komunitas Atau secara individu Dari teman-teman Karena itu juga memang PR-nya teman-teman Komunitas film baik di kota-kota lain ya memang susah juga yang bakal uh, karena nah, saya adalah pak Komunitas film Indonesia uh, yang punya uh, punya toko kursi uh, sopo toko jombata data-data uh, uh, data, uh, teman-teman uh, baik itu secara individu itu udah mulai teman-teman di sini tapi uh, untuk matengin lagi kalau memang itu ada rencana besar dari Mas masyarakat yani buat teman-teman Uh, film komunitas film di Jawa Timur Ayo, uh, itu memper, memang sangat mempermudah uh, salah satunya ketika ada sebuah festival dari teman-teman Malang ataupun Surabaya mau mencari film-film dari kursi khususnya pelajar kita udah punya itu yang udah dilakukan oleh teman-teman kursi movie dan harapannya kan kalau di Jawa Timur melakukan uh, itu tuh lebih lebih gampang gitu loh mas uh, teman-teman di sini film dari Surabaya dari Malang, dari jember dari jombang banyuwangi dan lain-lain hmm. mungkin dari teman-teman di sini juga salah enggak grup entah apa namanya buat uh, sekilas kita bertukar informasi uh, bertukar pikiran berbagi ilmu lah buat uh, ngerawat regenerasi filmmaker tiap-tiap nah, hari ya hari ini, Mas. eh berarti berarti gresy uh -huh. siap untuk di DM uh -huh. dikirimin nomor-nomor ya kan ya kan uh -huh. mengakomodir konco-konco uh -huh. sing nang ini ya konco-konco sing sing tergabung nang kini kalau anak pirang ki Oh iya yeah. Silahkan yang mau istilahnya mendata teman-teman. Terus nah ini onok meneng contoh komunitas film pelajar di Jawa Timur yang sudah jalan di mana mas? Nah itu. Nah ini menarik. Kalau di Malang itu. Uh, ada, jadi komunitas non kampus yang di luar sekolah itu sudah ada, namanya Pak Depokan Film oh. oke okay. iya kan terus mereka membimbing anak-anak pelajar SMK di uh, mana, di Muhammadiyah 5 Kepanjen menjadi kelompok itu sudah mm. sudah dilakukan jadi komunitas luar lembaga Bekerjasama dengan dengan pelajar membuat kegiatan di sana rutin, okay. entah itu produksi, entah itu apresiasi. Terus kemudian yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari sinema Batu Adem, okay. aslinya kan kelompok alumni alumni dari SMK 3 Negeri Batu, yang merangkul adik-adik adik ya. Ya. ya, adiknya, adik-adiknya akhirnya ikut juga gitu, hmm. ikut nimbrung, ikut berkegiatan di sana, akhirnya tahu. Terus kemudian di situ Bondowoso itu sudah pernah, situ eh, di Bondowoso itu sudah pernah didatangi oleh eh, namanya sebuah organisasi Kampung Halaman.org. Dia ini pendampingan terhadap remaja-remaja. Hmm? Akhirnya oh terbentuklah iya. oh iya. kelompok-kelompok eh, kegiatan remaja di Bondowoso sana. Salah satu ininya dulu ada si Maulana itu terus kemudian adiknya Kiki Febrianti tadi jadi nular gitu loh ada ya. sudah komunitas di Bontawoso sana ya. terus kemudian aku gak tahu yang nah, di Bojonegoro sudah ada komunitas film di namanya terus di kayaknya di Ponorogo deh Ponorogo itu ada Ponorogo sama di eh pacitan Pacitan, akhirnya mendapatkan bantuan. Jadi di, guru pembimbingnya tidak diperbolehkan oleh eh, oleh sekolahnya. Terus bikin kelompok di luar sekolah. Di luar sekolah. Tapi, terus akhirnya menang. Terus mengajukan bantuan ke Kemendikbud. Akhirnya mendapatkan fasilitas. Oke. Itu itu yang contoh komunitas film pelajar di Jawa Timur ya yang sudah jalan. Oh, loh, lo bukankah di setiap daerah sudah ada komite film daerah Apa apakah lebih efektif jika langsung bekerja sama dengan lembaga tersebut komite nah. film daerah komite nah. film daerah saya selama ini misalkan ini kan biasanya di, dilakukan oleh lembaga Dewan Kesenian di masing-masing wilayah kalau nggak ya. salah saya dulu sebagai pengurus eh, badan pengurus harian BPH film di Dewan Kesenian Kota Malang itu memang ada komite. Tahun ini baru terlaksana ada lagi. Setelah sekian tahun tidak ada. Oh ya. Yeah. Di masing-masing wilayah itu tidak sama. Tidak sama. Dan konsentrasinya pun juga tidak sama. Hmm. Beda-beda masih ya. Ya. Makanya kenapa kenapa kalau kita lihat pergerakan pergerakan kegiatan film lebih lebih banyak dilakukan oleh kawan-kawan komunitas daripada dari lembaga lembaga, misalkan dari Dewan Kesenian atau seperti apa, kayak gitu itu, ya kan? terus, eh, biasanya rekan-rekan yang ada di komunitas, kenapa kok tidak berada di komite film daerah, gitu ya, karena mereka mungkin tidak ingin terikat iya, benar iya kan? mungkin di, di dewa, katakanlah Dewan Kesenian Surabaya deh independen film Surabaya apakah mau terikat dengan Dewan Kesenian? enggak hmm. terus anak-anak kine UPN apakah mau? enggak mau anak sinematografi ya berdiri di kampusnya masing-masing iya -masing. yeah. anak kinetik berdiri dengan kelompoknya masing-masing istilahnya bukan ketergantungan gitu loh yeah. Iya. dalam artian begini ketika masuk di komite-komite seperti itu seperti apa sih programnya komite yang selama ini ada gitu hmm. karena Kebanyakan untuk untuk uh, untuk dewan kesenian itu rata-rata mengurusi yang namanya ya ada teater, ada tari, seni rupa gitu, rata-rata itu musik yeah. gitu, rata-rata yeah. yang yang ada di dewan kesenian ya, yeah. film masih masih tidak semuanya, tidak semuanya. Nah di satu sisi mungkin ada beberapa dewan di beberapa daerah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak semua semua semua dewan di daerah-daerah itu dapat dapat sokongan loh mereka hanya dewan yang disahkan oleh wali kota atau bupati dan gimana senimanya ya mereka menghidupi dirinya sendiri gitu karena dengan atas nama dewan untuk mengajukan itu bisa ke ke apa, sponsor lokal bisa gitu. Nah, sedangkan anak komunitas kan bentukan-bentukan dari tadi aktivitas hobi terus kemudian wes budidisi wes gitu. itu yang terjadi karena saya sudah sering uh, ketika berurusan dengan uh, apa dengan komite atau dewan kesenian apapun itu kayak gitu misalkan di di beberapa daerah ya nggak tahu selama ini kok selalu selalu kurang nyambung Enggak tahu kenapa. Enggak tahu kenapa. Mungkin saya yang salah komunikasi gitu. Mungkin saya yang salah komunikasi. Tapi memang kenyataannya memang enggak pernah nyambung. Tapi ketika bekerja sama dengan komunitas berangkat sudah <guruh> gitu. Saya enggak tahu kenapa. Itu yang terjadi. Itu Pak Agus kenapa kok eh, ada komite film daerah dan terlebih selama ini kan banyak gembar-gembar namanya komisi film daerah Ya. ketika pertama kali eh, diadakan uji kompetisi, waktu itu di Jogja saya ikut pembahasannya ya, untuk pembahasan materi-materi jurnisnya untuk, untuk eh, komisi film daerah Jogja sendiri sampai sekarang belum diputuskan oleh Sultan untuk adanya KFD. Kenapa? Karena ada namanya Pak Guyupan Filmmaker Yogyakarta. Itu daerah yang ekosistemnya sudah terbangun. lah. ini daerah yang belum terbangun misalkan Bojonegoro, misalkan misalkan dari Banyuwangi. Dimana belum, belum ada yang memunculkan karya gitu. Dari film. Ya, agak sulit gitu. Ya. Jadi, KFD ini kan sebenarnya e, komisi film daerah. Itu kan sebenarnya lebih mempromosikan wilayah untuk digunakan sebagai tempat syuting. KFD akhirnya menjadi pintu untuk, misalkan, perizinan ke kepolisian, ke pemerintah, e, RT/RW, setempat atau ke oh, iya, iya. dan dinas perizinan dan segala macamnya ke kantor pajak oh, juga iya, iya. terus ke yang namanya rumah sakit atau dan lain sebagainya satu pintu di komite film daerah tujuannya seperti itu tapi di beberapa daerah fungsinya berbeda bahwa komite film daerah ini menjadi apa namanya kayak badan yang yang harus harus menggunakan anggaran daerah bukan bukan gitu. Sasarannya bukan ke sana. Mempromosikan potensi daerah sebenarnya, komite film daerah, komisi film daerah. Kalau komite film daerah itu bisa, di setiap dewan secara. kesenian di daerah-daerah di Jawa Timur pasti uh, ada yang di Dukung oleh pendanaan dari pemerintah Juga ada Ada yang tidak didukung Tapi dari kantong seniman itu sendiri Hanya urun resminya dari pemerintah Itu yang terjadi Gitu Pak Agus Igro Oke siap Itu tanggapan dari Oke mas, uh, kita kan udah panjang lebar uh, Hampir dua jam lebih kita ngobrol uh, Mungkin uh, kita tutup aja sambung lain waktu dan uh, pertanyaan juga udah banyak, banyak disinggung dari Mas Yani uh, uh, terakhir PR film komunitas komunitas film di Jawa Timur apa Mas uh, selain program yang sudah di yang bakal diwujudkan oleh Mas Yani dan teman. PR buat teman-teman Timur kedepannya gimana setelah ini kita harus pain dan kita nanti sambung lagi di uh, platform lain lah Ya, WhatsApp dan lain-lain Moga mas, PR kita apa mas? Uh, pertama, kalau dari saya adalah mumpung ini sebagai teman-teman di komunitas film dengan media apapun ini sudah banyak sekali uh, OTT terus video on demand VOD silahkan dimanfaatkan ruangan itu walaupun ada festival film walaupun ini teman-teman bisa bergerak dengan dengan dengan itu. Yeah. Okay. Jadi tidak sekarang tidak terbatasi sebenarnya Terus kemudian untuk referensi film-film yang lebih bermutu lagi yaitu kelompok-kelompok pemutar film nih. Menggerakkan lagi kelompok-kelompok pemutar film. Siapa sih gitu yang yang kelompok-kelompok uh, pemutar film yang ada di Jawa Timur. Apakah bisa jadi peluang? Iya, peluang. Selama bisa mendapatkan film-film yang bermutu dan sebagai ruang uh, namanya referensi. Halo Mas Mas Didik dari Semak Gundul, nama anak Gunung Kidul. <laughs> Asik-asik. Oke, oke, menarik. Ini. Nah, ini ada Mbak Nita, Rosana. Ini salah satu penggiat Malang Kopi Festival ini. Oke. Okay. Oh iya, Mbak. Terus saya lanjutkan Selamat lagi bergabung. bahwa peluang dan PR-nya teman-teman di Komunitas Film Jawa Timur sampai saat ini adalah membawa nama atau karakter daerah. Itu penting kalau perkara tutorial teknis selama di daerahmu ada menyediakan kebutuhan teknis itu nggak masalah pikiran nggak eh, masalah untuk bereksperimen lebih tapi kalau belum ada sarana dan nya, gunakan sesuatu yang ada untuk mewujudkan karya itu walaupun karya itu sederhana Dengan gaya lokalitasmu, contoh sengkis berhasil. Siapa pola pike yang dari Kebumen? Dienggarap Dewi, ngeditor Dewi, produseri Dewi, sutradari Dewi, nyuting Dewi, ngedit Dewi tapi dengan, dengan karya yang dia terus-terusan dengan melalui youtube seperti itu dengan bahasa dari Tegal, eh bahasa Tegal, bahasa Ngapak banyak bahasa Banyumasan akhirnya apa? dibeli oleh trans produk itu ya kan? ya karena apa? muatan lokalnya besar gitu loh, gaya guyonannya ke bumi ini kok yang ini? eh, pen cu wis, wis pernah, eventnya kayak gitu dan banyak sekali EPR kita ya tadi buat teman-teman yang ada di jawa timur komunitas film adalah mengembangkan potensi daerah masing-masing sehingga memiliki karakter kiri khas Dima, dikatakan sebagai komunitas film ya iya komunitas film tidak hanya produksi saja Single factor, mas. ada kelompok distribusi ada kelompok eksibisi, ada kelompok apresiasi terus ada kelompok pengarsipan perlu diketahui itu bahwa tidak hanya kelompok produksi terus lagi teman-teman eh, butuh yang namanya satu sama lain saling mengenal berjejaring di jawa timur sendiri tidak semua kelompok atau komunitas berjejaring antar komunitas film di jawa timur tidak semua di bojonegoro ada ada beberapa kelompok salah satunya kelompok film bojonegoro di gresik ada namanya gresik movie di Surabaya ada Invis, ada UPN, dan lain sebagainya. Unesa dan lain sebagainya ada Ruang Film Surabaya. Ada Surabaya. Terus kemudian di Probolinggo juga ada. Di Jombang juga ada. Di Sidoarjo ada. Terus di Mojokerto juga ada. Di Kediri ada. Di Tulungagung ada di Ngawi ada di Madiun ada di Ponorogo ada di Pacitan ada terus kemudian di Bondowoso ada di Lumajang ada Banyuwangi ada Jember ada oh siap itu ya penting kan? itu mas. terus saya belum terjamah iki Sumenep Sampang Bangkalan, Pamekasan, situ Bondo, banyak loh yang kota-kota belum terdeteksi itu. Nganjuk, Nganjuk berapa berapa jam dari Surabaya juga belum terdeteksi. Maka dari itu satu sama lain perlu adanya sebuah kegiatan yang satu sama lain bisa beranjak sana. Sini, yaitu kalau bisa teman-teman yang ada di sini yang berada di daerah masing-masing berkunjung ke festival deh, menambah jaringan, menambah referensi. Itu menurut saya PR-nya untuk kalangan komunitas film Jawa Timur untuk mendapatkan film komunitas khas Jawa Timur. Itu aja Bung dari saya terima kasih buat teman-teman rekan-rekan yang sudah ikut di live streamingnya Gresiknesia terima kasih untuk waktunya dan kesempatan ini semoga bisa berguna buat teman-teman yang ada di sini silahkan kalau ingin ingin saling berkontak bisa menghubungi Gresiknesia atau bisa langsung DM saja ke masing-masing. Mari kita berjejaring, berjabat, berjejaring dan bersahabat. Oke. Okay? <laughs> Terima kasih. Halo, Alaman Indonesia, Ardiansa. Waduh, terakhir-terakhir nih mereka bergabung. Panggong, waduh, Panggong es ditutup, Panggong, sampai metu Panggong, ya opor ya, kiki senir senir lagi. Waduh, ada, ada, ada. Malaysia kata minuto pi ya opo, Demiati, nah ini adalah demiati, terus ini dulu adalah ketua saya di Badan Pengurus Harian Film Dewan Kesenian Kota Malang, DKM. Saya sekretarisnya. Terima kasih buat Alfian, uh, Atia SSMR, Ehud, hey Muhammad. Kita uh, terima kasih ya, yeah. si Pak Agus Igro terima kasih. Abang yeah. di sini. Oke, okay, siap. Adharma Tulus, terima kasih. Irfan, terima kasih. Kurnia Adi, Andi Budra. Terus kemudian ya. Emas didik terima kasih semuanya. Sampai bertemu Pak Rahdanang, Suluh Pamuji. Suaramu hilang bro, nggak kedengeran. Suaramu nggak kedengeran. loro uh, wak aja lanjut sampai, sampai sahur Pak Gong, ae olen Pak Gong. Eh suaramu gak ada, suaramu gak ada. Suaramu gak ono. yowes terima kasih buat teman-teman, kita tutup dulu ini acaranya, semoga kita bisa bertemu kembali.